Nomor lima puluh, tiga, enam, empat, satu, dua puluh, dan dua tiga. dan tidak diduga bahwa, bahwa layak-layak yang diselenggarakan oleh kawan-kawan muda sakti Muda Desa Melewan ini luar biasa sukses dengan dijudul peserta dari Kalau dilihat dari unsur seninya, dilihat dari kreativitas dan perpaduan warna, saya rasa ponroso patut berbangga bahwa kualitas layang-layang yang dilombakan ini sudah cukup luar biasa. yuk Dijanan. mohon kepada penonton ya mantap ini Lur Oh ramuni, ramuni, so, Dayang, jok, jok, jok, jok. Jadi ada kalanya Layang-layang ini akan Kalimberadu Butok Persiapan butok Butok nanti Nomor 5867 Nomor 7 dan 19 ya sekali lagi satu Ya mohon untuk layanan yang bersangkutan dan ini jalannya lomba, mohon untuk bisa Saya diturunkan dulu. Ya. malah Ya, agak ke sini aja. Ya, persiapan nomor 58, 67, dan nomor 7 ada Mas. Oh. Nomor 38. Okay. Okay. Okay. Caking putih menang. Balong. Balong nggih. Nggih. judulnya apa? Pak. 38. 38. Apa judulnya? Garong. Oh. 38. Ini apa? Itu Bapak Yang sudah siap. Berapa itu nomor berapa? 38 Tiga delapan, ya tiga persiapan. Kiri kanan harus sesuai agar bisa terbang secara baik. Sekali lagi, Ayo kita dukung pemerintah desa Lewan bersama dengan kawan kawan muda taran tarunan Lewan untuk mensukseskan gelaran festival layang layang di tahun ini. Caranya sederhana para penonton mohon untuk bisa minggir dari arena lapangan ya Halo ya. penonton ya sekali lagi mohon dukungannya kepada para penonton dan pengunjung untuk menjadikan Ya, pagelaran festival layang-layang yang ada di lewat ini bisa sukses. Mohon, ya mohon Anda semua penonton-noton untuk memberi ruang, memberi ruang. di Percobaan layangan. Ya, mari kita bersiul Jatuhkan untuk memanggil lagi. angin. Yuk, persiapan yuk bendera merah sudah diangkat kali lagi kepada penonton untuk minggir karena percobaan ya menerbangkan layang-layang akan segera dimulai penonton mohon minggir hati-hati hati-hati kecil mohon minggir kepada peserta layang-layang yang sudah standby untuk menerbangkan layangannya. 25, 56, 62, 55, 66, Satu, dua lima, lima, enam, enam, dua, lima, lima, enam, enam, kali nyungsep Oke Payaangan, payang kulitnya bau, bau. tidak bisa terbang dengan sempurna. Terlalu berlebihan, rein kusik. Persiapan, persiapan kapal. Mau diterbangkan, ya? Angin yang sudah datang, sedang sekali satu, dua, tiga. kapal sudah um, ya terbang tinggi sekali separuh tapi ya kapal sudah bisa terbang tapi masih oleh aduh yang satu lagi juga sudah terbang kelihatannya mulus Saya kepada adik-adik yang menginginkan layang-layang mungkin gak sempat bikin sendiri atau mungkin nggak bisa, ini dari panitia menyediakan layang-layang, ya yes, layang-layang plus senari yang minat mohon datang. Siapaan diri Ya. bawah kita ibu-ibu anak-anak adik-adik ayo taladah Bisa berjalan dengan bagus hmm. Bapak, iya. bapak. <tik> iya Kali ke sini ya ku ya bentuk ya kok iso naya kok <tik> iso mati, iso guys Pak kepolisian mohon alga Yang tidak ada perkomandan minggu eh, satu komando, satu komando ayo. Karena banyak orang harus satu komando. Eh, di komando secara baik Agar bisa apa? Nah, ini ketua 1 2 3 4 5 6. Uh, 14. orang. sama Oh, dari jatuh. berapa Garuda sudah terbang tinggi sempurna. Ini suara? Ya. Oh, mantap betul. Ayo kota persiapan kota ayo kota ini kemarin jadi juara satu di jambon satu dua tiga <tuh> <tuh> Ternyata oh. belum sukses satu Mau masih lagi. diterbangkan Ada satu kali sepantang. lagi Nayangan kota Wah, pasti